Halo, saya sekarang berada di Tambunan Ada kerja-kerja sedikit lah Macam biasa lah gambar Hotel Nah ini bilik pertama lah. So ini tempat dia yang menarik kan, ketahuan apa? Dia punya view Bukan musim padi, bahwa sekarang kalau musim padi cantik Oh, musim padi ini dia punya nina semua hijau Jadi kalau yang mau kawin, rekomen nah sini Dan buat photoshoot Yang background dia padi, begitu Oh, nice Dia punya toilet, dia pun luas uh. Bersih lagi So, ini dia yang ketiga, sama juga view dia pun cantik. Tapi musim-musim sekarang dia sudah potong padi lah. sudah sudah mengamat jadi tidak warna cantik. Tapi kalau musim padi ini cantik di sini. So ini di tempat dia selain daripada dekat dengan pekan, dia dekat dengan pasar. So, kalau lapar belilah, turun beli. Ah, dia punya tempat parking luas lah tempat parking. nanti ini jadi tukang <laughs> shoo, shoo, shoo, bit, okay. shoot like okay. uh, shoot like shoot ini waktu ini sempit susah, betul nih kalau sempit begini dalam. lah, oke, okay. kami sudah ambil shoot tinggal begini coba shoot, ah sih begitu begitu, oke kami start shoot Oyo punya hotel nih sejak dari tahun 2018 memang banyak, sudah lah kami shoot di sekitar Sabah nih Tak Balu karena tinggal Kelinga, Munan, Pelupit boleh dikatakan gambar di dalam website OYO itu kami lah yang situ. jadi kamu boleh tengoklah di aplikasi Android ataupun apa-apa yang penting kamu tengok sana, kamu tengok itu apps OYO kamu pilih-pilih hotel yang murah-murah kalau yang gambar di sana tuh kami lah yang syut itu